oke okay, so guys kita sudah berada apa nih wow oh. oh, karakter baru cronstart kiev destroyer volga Archang archangels Sobrazitelli Bentar Ini kapal Rusia <laughs> Pas lagi-lagi Panasnya ini Rusia <laughs> Oh ini skin ya. Kio. Kok kayak jadi detektif Detektif kayak gitu ya apura talin jilin suaranya kayaknya kebesaran juga. ya, Azur Lane. Oke, langsung ditancap. Karena okay, suaranya mungkin pas mungkin oke okay guys balik lagi bareng gua dan termulana di game azurland ya di video kali ini kita datangkan kapal baru dan kapal UR ya ultimater rare ini kapal rusia kalau nggak salah ya lagi panas-panasnya rusia cuy oke okay, kita coba ini kalau nggak dapet ini memang nggak dibolehin mungkin ya Bro, jika kalian mau pengen main juga, silakan masuk di server aprora karena gua bisa ada di sini juga. Jadi kalian bisa berteman ya, berteman di in game juga ya. Kayak kita masuk. Ya, Dan di sini gua habis dari sholat Jumat. Enggak langsung gacha sih. Beberapa jam. Oh, main juga nih hariannya, dailynya. Kita dapet ini. Pada saat hari dapat kip, rental outfit juga sudah ada. Ada yang baru kah? Okay. Oh ini habisal ya, referen, abisal ya. referen. Ada kip enggak nih? Lo ada kipnya enak ya? Enggak ada. Oke okay, di sini kita bersama sek ya sek tiap hari <laughs> Oke, okay, sini kompensasi. Katanya, kalau nggak salah, itu kemarin ada tambahan maintain. Oh, Valentine AR event milestone, saya dapat lagi, cuk. Oke, okay, kita kesini dulu. Kita kelem klam dulu, ya kan? Login to game oke, okay, siap. Itu kalau kita dapat kapalnya, ya. Nah, ini nih, enaknya zaman sekarang, Dari sini udah cukup buat nambahin cube-cube kita, ya enam dalam seminggu, oke. Tinggal langsung kita build, oke. Ini kapal urkron style 200 ya. Jadi, misalkan total 200, berarti kita butuh tuh 400. Oke, seperti biasa, kita minta mohon ya, minta mohon kepada Baginda kita, Yoster, Yoster. Baginda yang mulia kita garis mai. My... Eh. Okay, teori gua ya. Saya dicampur dengan teori orang itu tiga kali tiga kali katanya. Ya Oke okay, kita tiga kali dulu. gua nggak tahu. Uh, Anutnya berapa ya? Waktu dari kapalnya berapa? berapa jam gak tahu mana oke okay. ini oke okay, ampas seperti ini ampas guys mantap hei sekikan teori pencet-pencet dulu kali ya eh ntar cuy ada anunya juga nih bro apa namanya lalat cuy di bagian dekat situ 410 hampas 9 lah seperti biasa eh kebanyakan buling cuy gua jual aja lah cuy eh kebanyakan buling cuy gua sampai jual bulin kita lanjut oke oh oh oke ini oke ini satu mantap mantap SR nya ini KV dengan Volga ya Murek. let's go kita 10-10 42 cuy. E uh, apa tuh 42? Whatever, okay, let's go. What is this? What is this? 4, 4 jam tadi 42 menit. Oh. Oh, itu bintang anu nya. Oke, okay, siap. Mantap ya. Mantap, bro. Omae okay. ga shiki London okay, London. Hey, srikan. London uh -huh. uh -huh. Oke. Okay, okay. Hey, Oke. Hmm. Oke. lumayan ya Teori satu kali satu kali. Satu jam. Lalu terus. Oke. Teror. Di teror kita nam. Lampas 2 3 4 jam ampas. Ampas lagi Lampas kembali Kita keluar Habis masuk kembali empat-sepuluh empat kali lagi satu jam empat kali empas lanjut tiga kali lagi ah, lagi bro satu jam tetapi, oke, okay, teori jangan esek. Eh, jangan esek, esek ini agak sedikit kayak gimana gitu ya? Lalu kita dapat kapal baru, ya. kita yang murah meriah ya, yang dia tenang juga. Kita dapat temen, ya. kapal baru, kakak, ya. mungkin kita pilih kaki saja ya, karena kaki suka yuri-yuri. Ya. Tapi, sini aja. Ya. Ronde pertama, ronde kedua mungkin gua nggak, anu mungkin, nggak gua record mungkin. Halo. Halo. Halo. Mantap, mantap, mantap, red op lagi, pokoknya. Terima kasih, loh. Tadi apa ya? Gf, kolga, ya? Ya. sr-nya pun kuosel. Let's go, satu jam, satu jam. Kita lihat, nih, berapa jam? Gak jam. Lima. Oke, oke, oke, lepas, lepas, kembali, lepas, lepas, lepas, lepas, lepas, lepas, lepas, lepas, lepas, lepas, kembali ya bang ayo bang. Ayo. Red op bangsa bangsa berarti lima nih, bentar, bentar. Aduh, nanti nanti ada dua nanti, nanti satu. ya enggak ya. ada nggak dapat memang enggak wangi bangset mau di game manapun, tidak wangi saya ya oke yang terakhir part 10 ampas semua cuy ampas ampas ampas ampas oh. ampas dah thanks yang udah nonton jika kalian suka jangan lupa diberi like dan subscribe juga dan nantikan video selanjutnya dari channel ini oke kita kosong ya untuk saat ini Ilmuin keren sih. Nah. ya karena Rusia lagi perang <laughs> jadi gak bisa dapat nah, sampai jumpa bye bye